watak berdasarkan weton neptu 12 nilai neptu 12 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton minggu pon kamis wage senin kliwon rabu legi, dan selasa pahing orang neptu ini biasanya memiliki watak menerima neriman banyak kepandaiannya, banyak orang sayang kepadanya bila bekerja mudah dan bila berumah tangga sering kehilangan dalam istilah primbon watak ini sebut berlaku seperti jin